Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Alvaris Masih Di video kali ini saya akan membahas tentang Beberapa pertanyaan yang menarik tentang telepati Pertanyaan yang teman-teman tanyakan di kolom komentar Dan untuk teman-teman semua, saya mau katakan kalau Beberapa hari ke depan, saya akan terus menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan Apabila teman-teman masih belum paham tentang telepati, tentang cinta atau apapun itu yang ada kaitannya dengan channel saya Teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar Karena beberapa hari ke depan saya terus menjawab tentang pertanyaan yang teman-teman tanyakan di kolom komentar Dan hari ini saya akan menjawab tentang beberapa pertanyaan yang cukup menarik Tentang telepati Pertanyaannya kurang lebih seperti begini teman-teman Apa bedanya? Telepati dengan hipnosis Pertanyaan yang lain tentang Apakah telepati bisa kita lakukan dua arah Target bertanya kita menjawab Bisa enggak? Dan pertanyaan yang lain juga tentang Di saat kita melatih fokus Kira-kira apa yang harus kita pikirkan Atau apa yang harus kita bayangkan Dan beberapa pertanyaan yang lain yang menarik teman-teman yang akan saya jawab di video ini, teman-teman. Tetapi seperti biasa, teman-teman, sebelum saya membahas tentang pertanyaan-pertanyaan itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena kedepan nanti, seperti yang saya katakan, beberapa hari ke depan ini, saya akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang Teman-teman tanyakan, atau saya akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan telepati yang menarik lagi teman-teman. Dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya, sudah nonton video-video saya, sudah like video saya, share video saya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, kita langsung saja membahas tentang pertanyaan yang menarik. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu tentang Apa bedanya telepati dengan hipnosis? Kira-kira telepati bedanya apa sama hipnosis? Teman-teman, telepati secara definisi adalah Sebuah cara untuk menyampaikan pesan Atau menerima pesan dari orang yang jauh atau dekat Tanpa menggunakan alat komunikasi ilmiah tanpa menggunakan telepon kalau dia jauh. Kalau dekat, tanpa menggunakan kata-kata yang kita ucapkan. Tanpa menggunakan tulisan-tulisan. Tanpa menggunakan simbol-simbol yang dapat dia lihat. Tanpa itu semua, teman-teman. Telepati menggunakan pikiran bawah sadar untuk mengirim pesan. Kurang lebih seperti itu. Lalu apa itu hipnosis? Hipnosis secara definisi yang saya baca adalah diterimanya ide-ide tanpa kritik diterima ide tanpa kritik teman-teman seseorang ketika dihipnosis dia akan mengikuti sugesti yang diberikan dia akan menerima sugesti itu sepenuhnya teman-teman ketika seseorang dihipnosis juga teman-teman biasanya dia akan dibawa dari kondisi sadar menuju ke kondisi di bawah sadar alam bawah sadar dengan menggunakan sugesti Sugesti atau kalimat-kalimat yang digunakan pun Kalimat-kalimat yang bisa meningkatkan imajinasi seseorang Yang sedang di Jadi ketika seseorang di hipnosis itu Biasanya imajinasinya ditingkatkan, logikanya diturunkan Seperti itu Kemudian dari kedua definisi ini bisa kita lihat bedanya teman-teman Hipnosis mungkin untuk tujuan pengobatan Dan lain sebagainya sedangkan telepati Untuk komunikasi mengirim pesan dan menerima informasi seperti itu semoga teman-teman bisa paham tentang apa itu hipnosis dan apa itu telepati kemudian kita masuk pada pertanyaan selanjutnya di pertanyaan selanjutnya ini dia mengatakan kalau targetnya menerima pesan telepatinya itu di dalam mimpi jadi ketika dia telepati dia mengirim pesan dan targetnya Mimpi tentang pesan yang dia kirim Mimpi itu sesuai dengan pesan yang dia kirim Seperti itu Apakah telepatinya berhasil? Pertanyaannya seperti itu Kalau menurut saya itu berhasil teman-teman Karena pesan yang teman-teman kirim Itu dia terima meskipun di dalam mimpi Teman-teman Pesan telepati yang kita sampaikan itu Masuk melalui pikiran bawah sadar tergantung bagaimana dia merespon pesan kita secara sadar dalam kondisi sadar atau dia merespon pesan kita dalam kondisi tidak sadar yaitu di dalam mimpi kemungkinan besar pesan itu sangat menyentuh perasaan sehingga pikiran bawah sadar target dia merespon itu dan membuatnya menjadi mimpi karena mimpi itu terjadi biasanya Pikiran bawah sadar kita merespon tentang sesuatu hal yang terakhir kita pikirkan, sehingga membuatnya menjadi mimpi. Mimpi juga terjadi akibat apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita rasakan yang sudah tersimpan di memori kita. Pikiran bawah sadar kita merespon itu dan membuatnya menjadi mimpi atau segala informasi yang ada di pikiran bawah sadar kita bisa dibuat menjadi mimpi teman-teman seperti itu jadi teman-teman menurut saya pada kasus ini teman-teman itu telepatinya berhasil karena target memimpikan sesuai dengan apa yang atau pesan apa yang ditelepatikan seperti itu hanya saja dia merespon Pesan itu bukan di alam sadar tetapi di alam bawah sadar yaitu mimpi. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham tentang apa yang saya sampaikan ini teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung masuk pada pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah telepati itu bisa kita lakukan dua arah? Target bertanya, kita menjawab melalui telepati. Sebenarnya begini teman-teman. Ketika kita telepati target, target dia tidak akan tahu kalau dirinya sedang ditelepati. Bagaimana cara dia membalas pesan itu. Dan kita pun seperti begitu teman-teman, ketika ditelepati pesan masuk kepada kita, kita menganggap bahwa apa yang kita rasakan ini adalah keinginan kita. Kita tidak tahu yang kita rasakan ini adalah sebuah pesan telepati. Kita tidak menyadari, sehingga kita tidak berpikir untuk bagaimana untuk membalas pesan itu jadi teman-teman biasanya kalau mau dibilang dua arah bisa terjadi tetapi yang sering terjadi itu tanpa disengaja contohnya begini teman-teman telepati dua arah tanpa disengaja ketika saya memiliki kenangan bersama target kenangan indah tentang apapun itu yang indah saya ingin ceritakan kenangan itu kepada orang lain. Ketika saya bercerita tentang kenangan itu, pasti saya akan gambarkan sosok target di pikiran saya dengan jelas dan adegan di dalam kisah itu. Ketika hal itu yang saya lakukan, maka tanpa sadar apa yang saya gambarkan itu menjadi pesan telepati kepada target. Biasanya seperti itu. Kemudian yang terjadi adalah target menerima pesan saya, Tiba-tiba dia merindukan saya. Ketika dia merindukan saya, maka dia akan menggambarkan diri saya di pikiran dia. Dia akan merenung tentang saya. Dia akan memikirkan saya tanpa disengaja. Apa yang dia gambarkan di pikiran dia di saat dia merenung tentang saya? Ketika dia merindukan saya, itu tanpa disengaja. Pesan itu masuk lagi kepada saya melalui pesan telepati dia melakukan telepati tanpa disengaja. Dan saya mengirim pesan telepati kepada dia dengan cerita itu tanpa disengaja juga. Kurang lebih seperti itu. Dan dia tidak tahu kalau dia merindukan saya itu akibat pesan telepati tanpa disengaja. Dan tiba-tiba, saya tiba-tiba memikirkan dia juga. Itu saya tidak tahu kalau itu pesan telepati tanpa disengaja juga. Jadi, jadi sulit untuk kita kalau mau dibilang target dia tanya apa saya jawab apa sangat sulit teman-teman karena kita tidak menyadari kalau kita sedang ditelepati karena apa yang kita rasakan kita menganggap bahwa itu adalah keinginan kita kurang lebih seperti itu Oke teman-teman kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita melatih fokus apa yang harus kita pikirkan Apa yang harus kita gambarkan Di saat kita berlatih fokus Teman-teman Sebenarnya apapun itu bisa Kita membayangkan apapun itu bisa Di saat kita melatih fokus Tetapi Menurut pengalaman saya yang lebih Bagus teman-teman Kalau orang kan biasa membayangkan Sebuah benda atau membayangkan Orang lain atau membayangkan Satu titik kalau saya lebih cenderung untuk membayangkan diri saya sendiri. Teman-teman, kalau saya membayangkan orang lain itu bisa bertahan lama di pikiran saya. Kalau saya membayangkan benda itu bisa bertahan lama di pikiran saya. Fokusnya bertahan lama. Tetapi terkadang kalau saya membayangkan wajah saya sendiri, itu hilang-hilang teman-teman. Jadi saya lebih cenderung melatih fokus saya dengan cara membayangkan saya sendiri. Wajah saya atau ketika saya duduk, saya pejamkan mata saya, saya coba bayangkan Ketika saya dilihat dari depan itu seperti apa Saya tampak dari samping kiri atau kanan seperti apa Dari belakang seperti apa, dari atas seperti apa Itu cara saya untuk berlatih fokus Dengan cara membayangkan posisi saya sendiri Karena terus terang teman-teman Untuk membayangkan wajah sendiri terkadang lebih sulit teman-teman Seperti itu Coba teman-teman bisa uh, coba membayangkan sosok teman-teman sendiri fokus pada gambaran teman-teman sendiri seperti itu teman-teman oke teman-teman dan pertanyaan yang terakhir bang, gimana caranya ngurangin nafas? <laughs> ada satu pertanyaan tentang mungkin saya salah menjelaskan tentang ketika kita lakukan telepati ketika kita ingin fokus kita coba atur pola pernapasan. Saya pernah mengatakan, mungkin kurangi nafas. Sebenarnya bukan kurangi nafas, tetapi durasi kita bernapas dalam satu menit itu diturunin lah. Pernapasan secara medis biasanya itu 16-24 kali. Seseorang bernapas dalam satu menit. Saya biasanya kalau mau lebih mudah fokus kalau saya saya dalam satu menit itu bisa 7-8 kali bernapas dalam satu menit jadi saya turunin teman-teman kalau teman-teman belum terbiasa teman-teman bisa lakukan 13-4 kali bernapas dalam satu menit itu teman-teman sudah bisa tenang dan lebih mudah fokus seperti itu oke teman-teman itulah 5 pertanyaan yang bisa saya jawab kali ini Meskipun masih banyak kekurangan, semoga teman-teman bisa paham. Kalau teman-teman belum paham, teman-teman jangan lupa bertanya. Karena saya katakan di awal, beberapa hari ke depan ini saya akan terus menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Dari telepati, cinta, dan apapun itu yang berkaitan dengan channel saya. Seperti itu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Salam dari saya, Alfarismasih.